Oke okay guys welcome back to my channel Kembali bersama gua Anjas Ini turun Ini lanjutin tadi ya sini Kayaknya dapat sih Gila nanti ini naiknya berapa ya Lihat Salih kita tinggal 3100 Kita lihat naiknya berapa Gila gede banget ya Gede banget ya guys Mantap gak guys Gede itu belum semua, itu bro kita pasang semua. Semoga turun sih, eh turun lah. Jangan naik lah, eh. oke dapat. Oke, udah limit, kita pasang banyak banget nih saldo kita tinggal seribu tujuh ratus oke okay, ini bakal dapet sini sih udah pasti turun oke okay. eh jangan naik jangan naik. aduh aduh sumpah dah jangan naik dah turun turun turun Pucuk Pucuk Uish, Gila gila bro bro. Lihat. Jadi 16.000 gila dari dari 1.700. Mantap bro? Mantap bro. Ya, turun turun turun. Ya, dapat ya. Coba sekarang kita masang ke atas ya. Oke, ini kita udah pasang naik. Kita lihat, oke, okay. bakal naik sih. Oh, udah limit, guys. Saldo tinggal 5.000. Oke, okay, semoga aja ini naik. Dan kita lihat nanti jadinya berapa. 5.100 perak. <laughs> Mirip anjir Bukan di Cibubur anjir Di ini Cipu, Pak. <laughs> Oh kita dapat nih guys Bu gila, Gila bro Baru berapa itu tadi bro Udah naik Bu tinggal tinggal 3000 ya 3000 jadi jadi 21.000 23.000 gila. Jadi kecanduan nih. Jadi pas gedein bed lagi. Gedein bednya Oke. Kita pasang naik. oke okay, saldo kita nggak cukup saldo kita nggak cukup itu udah gue all in semua itu kita tinggal adun nasib aja guys